Kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar, tentunya. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, langsung disuguhkan vitamin bahagia lewat postingannya Bunda Lesti. Video di akun Instagram pribadi miliknya Bunda Lesti mengunggah video cute bareng Abang Fatih Masya Allah". Selalu bahagia, selalu mendapatkan kejutan vitamin langsung disuguhkan oleh idola kesayangan kita Kali ini dari Bunda Lesti yang mengunggah video persahabatnya bareng BBL Ketawa mereka berdua membuat kita bahagia Masya Allah. Bunda Lesti kejora aja menuliskan sebuah kalimat Masya Allah ta'barokallah kata Bunda Lesti Hingga komentar pun tentu banyak sekali diberikan di antaranya persahabat dari Papa Bilar, suami tercintanya Bunles Ini ikut nimbrung di kalimat komentar Papa B mengatakan, gak diajakin katanya Tuh, Wow, ngambek nih persahabat ya Gak diajakin, hanya Buna Lesti dan BBL saja persahabat Kita lihat juga tanggapan komentar selanjutnya Perhatikan persahabat, kali ini ada tanggapan dari akun Instagram Lesbihbilar.net ofisial di situ mengatakan, masya Allah, darbarakallah ganteng banget BBL El. Semoga bisa menjadi anak yang saleh ya dan bisa membanggakan orang tua. Amin. Doakan saja yang terbaik untuk Lesbar Family terutama BBL Mudah-mudahan selalu bisa membanggakan kedua orang tua. Kemudian juga persahabat kita lihat selanjutnya ada postingan dari Ustad Fahrul satu hari yang lalu. Persahabat dia ternyata bertemu dengan idola kesayangan, masya Allah. Ustadz Fahrul aja sekarang masih berada di Bali. Doakan yang terbaik mudah-mudahan silaturahmi mereka tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Kita lihat persahabat ya kalimat yang ditulis juga oleh Ustadz Fahrul memperbanyak silaturahmi akan melancarkan rezeki dan memberkahi usia. Wah, wow, masya Allah. Mudah-mudahan persahabatnya silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik antara Ustadz Fahrul dan Lesti Rizki Bilar. Berikutnya kita lihat juga persahabat cidukan selanjutnya Aduh Masya Allah sahabat, ya Terlihat idola kesayangan Lesti dan Abang El berada di tepi pantai Lagi tentunya nyoren nih persahabat ya di tepi pantai Masya Allah semoga apapun yang dilakukan oleh Leslar selalu dimudahkan Ini kesayangan papap nih para sahabat. Kita lihat juga kalimat komentar dari para fans Begitu banyak tentunya respon yang diberikan di antaranya persahabat dari akun, dia anggurin mengatakan Masya Allah buat gua love launch-nya Bilar dari awal Kayak foto atau video candidnya Lesti di story indium diam Lebih ampuh bikin meleot daripada sekedar kata I love you Or bidadariku, or whatever lah Seribu pun diucapin gak bikin gua meleot Bahkan kadang malah bikin enak For me love launch Billar ini sangat sederhana tapi manis Wow ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram. Nisa 7051 mengatakan berdua aja bun les Katanya itu persahabat ya. Papa B yang tentunya motokin ini persahabat ya. Dan kita lihat juga selanjutnya. Kali ini ada postingan terbaru dari Bang Bobby Suarez. Satu jam yang lalu persahabatnya Dengan keluarga kecilnya berada di dalam pesawat. Wow. Mau kemana nih persahabat ya? Kita lihat nih ada... Tentunya kalimat komentar dari Kak Nova. Asik Alia menyusul BBL, mau main bareng di Pantai Kuta, kakak celanya mau ikutan dong. Wah, ternyata persahabat ya. Bang Bobby tentunya nyusul BBL ke Bali. Masya Allah, mudah-mudahan selamat sampai tujuan untuk Bang Bobi Suarez. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan ada kejutan bahagia dari idola kesayangan kita dan keluarga besar selanjutnya kita lihat juga persahabat di unggahannya kak Mary kembali selalu menyuguhkan vitamin bahagia BBL BBL persahabat dia selalu membuat kita happy apalagi melihat senyumannya masya allah banget persahabat makin aktif makin pinter makin saleh makin ganteng ini anak luar biasa banget persahabat tuh pemandangan indah di tepi pantai Idola kesayangan kita lagi menikmati suasana indah di Bali Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus, bahagia selalu Doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita Dan pasti kita juga masih menunggu cidukan lainnya Hingga kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Lesti Rizky Billar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.